Bro, Oke. Baiklah. Bro, how do they do that with a voice? Like, how do they do that? Their how, voice. Do you how do you they do that with their voice? Like it's so hard to do that Ya qawmil limata do that man Si Ma'brul Exped ini merespons saya okasa Kemini jadi akhirnya juga gak ngeri tahu atau enggaknya itu bacanya seperti apa, tapi dia menilai, mungkin menilainya dari suara, dari nada nadanya mungkin Ma'brul Ma'brul Exped ini mungkin bagus, cuman ya saya agak sedikit heran dia reaction seperti ini. Padahal dia sendiri nggak tahu ya temen-temen Si Mabura Speed ini nggak tahu Apa namanya pacang-pacang ini dia nggak tahu Tapi dia mereaksin seperti ini Tapi ya admin salut ke Si Mabura Speed uh, Kita lanjut lagi ke video yang selanjutnya Di sini si Mabura Speed ini ceritanya Main bola, apa Latihan bola di perkarangan belakang rumahnya Tapi dia nggak bisa seperti Cristiano Ronaldo ketika dia nggak bisa Seperti Cristiano Ronaldo Dan gagal dalam apa namanya kalau Bola itu bola cycling atau apa Itu biasalah ngambil polanya tapi yang dibanting itu playstation-nya -play dia dan hancur dan ketika playstation-nya -play hancur sama dia dibanting dia kayak nyesel dan dia apa namanya istilahnya ucapin Allahu Akbar. Kayak eh, ada rasa penyesalan gitu. Kita play saja ya, teman-teman. Baik. Oke. Okay. Admin kasih translate ya. Ah. Gimana? Kayak bisa Aduh, salah. Banteng. What? What did I just bro? What did I just, do, did I just break my bro? Apa yang baru gue lakuin? No. Wah, space, space, space, space. No. No. No, no, no, no. Allah gabr, no. Ngesel lo? No. Uh, salah here, no, no. Aduh, nah lagi. Break, break, rusak, Aduh, dipanting lagi. Yeah, bro, burn bro, Shall we burn it. Yep. Burnit. Ya. Kita get the line bro. Dia mau pergi ngambil korek api. Oke, okay, mudah-mudahan si Mapro SP ini lekas beli lagi PlayStation 4-nya ya. Oke. Okay.